Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya. Bagaimana cara melakukan wind bomb di game Breath of the Wild atau Zelda BOTW lah ya. Dan sebenarnya untuk uh, melakukan wind bomb sendiri. Uh, gampang banget, tinggal kalian siapin aja panah gitu ya. Dan intinya kita akan masuk ke bullet time. Kalau misalnya kita loncat kayak gini dan kita pencet R2. Nanti bakal masuk ke bullet time kayak gitu. Dan kalau di bullet time, kalau kalian tahu. Itu semua objek itu bakal uh, mental gitu kalau kepukul gitu kan. Jadi uh, kalau misalnya kepukulnya tuh misalnya cuma... Uh, Majunya tuh, misalnya cuman uh, 1 meter kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai bullet time itu bisa jadi 10 kali lebih uh, lebih jauh gitu untuk mentalnya. Jadi kita akan manfaatin uh, fisik yang kayak gitu, dan kalau kalian udah punya shield gitu, ya, punya shield punya panah juga pastiin juga untuk dipakai. Karena kalau misalnya kalian gak pakai panah kalian gitu, ya, misalnya contohnya kayak gini: saat kalian pencet R2 gitu ya, nanti hasilnya bakal kayak gitu. Dan kalian gak mau sampai kayak gitu gitu ya. Dan ya udahlah gitu, ketika kalian pakai aja untuk panahnya, kalian pastiin ya, untuk shieldnya kalian pakai, untuk panah kalian pakai juga gitu. Dan untuk bomnya sendiri gampang banget tinggal kalian pencet L gitu ya eh, ZL gitu atau mungkin L2 mungkinnya kalau di PS tinggal kalian loncat dan tinggal kalian drop untuk bomnya. Nah, mungkin di sini saya juga ingin membahas uh, tentang uh, bom yang uh, square ya. Jadi bom yang square ini akan uh, menghadap ke uh, empat arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat gitu. Jadi kalau misalnya kalian uh, menghadap ke utara itu nanti bomnya bakal mukul kalian gitu Atau mungkin bomnya itu bakal nge head kalian Jadi yang barang yang dihitnya itu hasilnya uh, tuh pakai bom dari yang sisi dari bomnya gitu. Kalau kalian misalnya, misalnya menghadap ke yang serong, misalnya tenggara, itu kalian nggak akan bisa kepukul sama bomnya. Jadi kalian harus menghadap ke arah selatan. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian udah ngerti basicnya, di sini kita akan langsung saja praktekin ya. Jadi di sini saya udah uh, menghadap ke utara gitu. Di sana ada uh, nya juga untuk final boss. Dan sini kita akan pencet shieldnya, kita akan loncat, terus kita akan uh, win bom gitu. Di sini untuk win bomnya di sini yang pertama saya akan pilih untuk yang remote bom yang round atau yang bulat atau yang bola lah ya, disini, dan yang kedua adalah yang square di sini kita akan uh, pencet shieldnya kita akan loncat drop uh, untuk bom yang pertama di sini kita akan pilih bom yang kedua kita akan pencet l gitu untuk bom yang kedua gitu kan dan sini kita akan, uh, pindah ke bom yang ke satu dan sini kita akan meledak gitu dan ya udah kayak gitu doang untuk caranya dan uh, cuman kurang berapa tadi untuk darahnya saya juga nggak merhatiin sih tapi ya udah gitu doang sih dan kalau kalian uh, melakukan win bom ini kalian juga bisa uh, ngeskip uh, screen atau mungkin Uh, apa ya, kayak semacam ya, quest-quest yang, side quest gitulah, gitu yang bisa kalian uh, selesain untuk puzzle-nya gitu dan ya, ternyata nggak sampai untuk uh, ke itunya nggak jadi masalah sih, walaupun stamina-nya banyak mungkin karena kurang kenceng ya, untuk uh, itunya mungkin, dan jujur sih, saya daripada pakai wind bomb ya, untuk uh, open world kayak gini saya lebih sering menggunakan desain gitu, atau ya, mungkin di uh, di apa di yang puzzle-puzzle gitu karena kalian kalau pakai wind bomb itu bisa langsung tamat gitu dan walaupun sebenarnya kalau kayak gitu nggak seru gitu tapi karena saya udah tahu juga gitu gimana uh, cara menyelesaikan puzzle dan saya cuma pengen coba aja sih cara yang lain gitu untuk menyelesaikan puzzle gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya dan mungkin kalian nggak bisa uh, coba untuk first try gitu ya nggak jadi masalah sih kalian harus memang harus uh, berlatih mungkin untuk apa untuk uh, timingnya sih yang paling penting untuk uh, win bomb kayak gini gitu bahkan bukan cuman wind, wind bomb doang uh, mungkin bow spin juga sama sih itu butuh timing gitu butuh timing yang pas untuk kalian melakukannya contohnya mungkin kayak gini semoga aja bisa gitu ya Nah semoga aja bisa dan ya bisa gitu Contohnya kayak gitu Dan ya untuk untuk muter mutar kayak gitu kan harus uh, pastiin timingnya tepat gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan thanks for coaching Bye bye